Yo, what's up, geng? Baik lagi di channel gua Ramah Pepsih Dan gua sekarang baru pulang kerja Jam berapa sekarang ya? Jam 9 Jam 9an gue baru pulang kerja Dan dia gue tinggal di kosan Dan inilah kosan siapa? Kosan kita Ah, Ini kosan kita ala kandar dan Tapi bahagia gak ya? Bahagia banget dong uh, Gini kamu seneng gak sama aku di sini? banget. Mas, nah, jujur kan? Iya, jujur lah, masa kok. <laughs> uh, jadi kebetulan gue lapar banget. Gue sengaja nggak makan dari pulang kerja. Dan ternyata dia udah masak buat gue. Udah masakannya? Udah dong. Oke. Okay. Dan gue, abang pengen ayam tuh nyiapin makan, disuapin makan disuapin. Sekarang ayam masak apa? Sekarang, eh tadi tuh masak martabak mie Jadi dia tuh masak martabak mie Enak kan nih? Enak dong pastinya oke, Kita coba ya, tapi di Iya yeah, oke okay. Mana? Oke geng, jadi uh, kita coba nih ya masakan dia Enak atau enggak Martabak mie Bentar kita kasih lihat dulu Nah, ini martabak mie nih, buatan istri. <laughs> ya, udah makan? Udah. Apa? tadi Makan apa? Ini ini juga tapi nggak dipikir martabak. Oh, gitu. Jadi dia udah makan ya? Gitu. Maaf ya, ini piringnya tuh piring begini. Jadi di sini tuh gimana ya? ya? Ini cost. Jadi kita tuh serba. Piring mah ada gitu Mana kayak gini <tuh> udah kayak gini Keliasa <tuh> <tuh> kalau anak kosan begini hmm. Bismillahirrahmanirrahim Gimana? Enak gak? Hmm. Enak Enak banget tapi enak, bi enak biasa aja Enak banget lah Sumpah enaknya Rasanya tuh nikmat gitu hmm hmm ini sekarang ngapangnya ya? ganti ya yang gede-gede ah apa uh -huh. belum Pedas? pedes lumayan gak sempat pedes ya gini Nah, kalau misalnya kita udah nikah, ya ini kan kita belum nikah nih. Jadi kalau misalnya kita udah nikah, terus hidup kita tuh lebih susah dari ini gitu. Ayah masih mau? Insya Allah. Jujur? Iya jujur. Jujur ke situ. Jujur, ya. Insya ya. Allah mau. Susah senang bareng. Gak boleh saling ninggalin. Gak boleh. Terus gini-gini, kalau kita udah nikah, ayah mau enggak abang bawa ke Padang, ya misalnya hmm. ya, yeah. bawa ke Padang, terus enggak pulang-pulang lagi gitu ke Bandung, banget. kita tinggal, kita menetap di Padang, gitu. Itu untuk selamanya apa? Iya, Seperti... misalnya, untuk selamanya gimana? Selamanya di Padang, hmm. kalau bisa. Misalkan... Ya, tapi nggak mungkin juga kan orang tua ayah ini sini ya. Ya, nah, misalnya gini kalau kalau misalnya kita tinggal di Padang abang abang bawa ayah ke Padang ayah mau nggak mau mau hmm. tapi kita uh, paling juga dua tahun sekali atau setahun sekali gitu kita ke Bandung gimana hmm. mau nggak Oke okay. kan kalau udah suami istri berarti kan istri ngikutin suami dong Iya benar kan sebagian kan ada yang apa yang nggak mau ikut ke ikut suami bukan bukan nggak mau sih sebenarnya gimana nggak mau gitu tinggal di padang kalau yang sendiri mana ya mau nggak tinggal di sana uh, terus kita tuh jalan gitu pulang ke Bandung kalau menurut aku ya Bang ya hmm? hmm, kalau udah kita uh, mau kemana pun suami kita ikutin oh, terus gitu. bener ya ya yeah. terus Yo, serius nih ngomong serius jadi kalian ini jadi saksinya ya terus gini kalau misalnya uh, Abang kerja, hmm. terus dapat duit sedikit gitu, nggak banyak. Uh, ayang masih menerima duit itu, atau atau gimana? Atau ayang uh, apa mau ngebantu kerja, atau mau kerja sama orang atau gimana? Nih ngasih uangnya berapa dulu nih? Sedikit tuh sedikit berapa? Iya pokoknya sedikit lah. Gak usah disebutin nominal gak boleh. Jadi pokoknya sedikit. Itu maksudnya itu ngasinya itu pas mau berangkat Bukan Jadi pas gajian itu gajinya uang hmm. gaji itu ini sedikit gitu nah. Ayah masih mau nerima atau enggak? Insya Allah nerima lah Kan kalau udah jadi suami kan Walaupun suami dapat tuit dapat uang, gak dapat uang Itu kan ada kewajiban Kita nerima suami apa dan Mungkin kan belum rezeki Iya benar gitu. juga sih Kata orang jadi kalau udah nikah itu Pasti re rezekinya tuh lebih Benar ya? Hmm. apa aja? Ya? terus kalau misalkan, nih aku menarik ini ya. Hmm. kalau misalkan udah nikah, hmm. Hmm, udah nikah, terus ada ada yang lebih lebih lebih dari. uh nggak mau lah, <laughs> belum selesai ngomong <laughs> mau ini ya, ya, ya, ya, ya. juga, ya, ya, ya. nih, ini kan baru pacaran ya, baru uh. Nanti kalau udah suami istri, aku uh. nggak secantik dulu, aku gak sih, dulu. Uh. Aku gak sih dulu lah, <tuk> gitu, gak sih semok dulu. <tuk> Terus ada yang di luar sana ada yang lebih, semok, lebih cantik, apa-apa uh. masih sama, sama aku, Lupa aku hmm. ngunik, kan? okay. apa mau ninggalin, aku mau ninggal lagi. Oke, mau ya? Ya. Enggak lah, abang Abang tetap pengen sama bareng Ayang, hmm. tetap pengen bareng-bareng Ayang. Ya, yeah. ini saksinya juga ya. Ini. Walaupun apa? Walaupun Nanti gimana? kalau dia bohong, enggak cari gitu. Ya. <risas> <tuk> <tuk> <Nggak. tuk> Jadi gini, walaupun Ayang enggak secantik dulu, enggak enggak sesemok yang enggak segini sekarang Iya. <tuk> ya sekarang semok kok. Jadi apa? Intinya jawabannya, abang pengen tetap bareng ayang, yang penting kita bareng-bareng terus. Hmm. Walaupun ada masalah, kita selesaikan baik-baik. Um. Tapi kita sih emang berantem dulu ya. Iya, sini ya. Kita jujur ya, kita pacaran, tapi berantem dulu. Hmm. Kadang putus, balik lagi, kadang putus, balik lagi. Sumpah, Serius? sering banget, <laughs> sering banget. Dari uh. awal aku katanya aku yang bikin salah, uh. Bahari, Baik, nanti berantem lagi. Put dia mutusin, aku gak pernah bilang putus sama dia tapi dia sering mutusin aku tapi aku sabar karena aku tahu lah perasaan aku kayak gimana sama dia karena aku sayang sama dia jujur ya sayang banget kita sering berantem sering banget bahkan apa gini ya bang apapun kita keempat jadi kita teratur bahkan gini loh bahkan kalau kita pernah nih ya kita lagi berantem jadi yang yang menyelesaikan itu tetangga kos gitu ya bener jadi, kita lagi berantem nih, jadi didamaiin sama orang sebelah, gitu hmm. Apa? Karena kita tuh sama-sama keras kepala hmm. Apa? nggak eh, mau ngalah satu sama lain nah, Intinya pokoknya gitu loh, pokoknya kita sering berantem Tapi dia kalau kalau memutusin jahat banget ya, tahu gak? Jahat, tahu nggak Gitu, jahat! Jahat ya, tapi sayang nggak Iya sih Eh, mau bilang ya? Bisa hmm kemarin kan hampir ada masalah gara-gara apa ya ya biasalah masalah gitu menurut aku sepele atau menurut yang enggak. engga eh, aku sampai diusir apa dia tau kan? diusir <laughs> ya? Aku diusir dari sini Karena emosi gitu serius saya lagi <laughs> sih jadi gini, jadi ceritanya tuh hmm, gimana sih masalahnya? kemarin tuh, oh, ya, aku nelfon dia nelfon sama cowok hmm. Wacer dong, sebagai laki-laki kita cemburu gitu kan Sama orang yang gitu sayang Tapi dia nelfon itu sama cowok lain, benar gak? Tapi, gak taunya si cowok ini tuh sepupu dia Gue salah sangka, karena gue emosi gitu tumpu cekcok cek gini selama itu Sampai berisik di tengah malam ya Sampai oh, gosir ke dia juga. Enggak, tengah malamnya, maghrib Oh ya maghrib, maghrib ya? Hmm, pas maghrib Pas maghrib Pas maghrib Nah, gue gua pulangnya tuh tengah malam gitu Pulang kerja, sengaja gue pulang Tapi ini bilang apa? gue pulang, lu udah oh. gak ada pergi dari sini. <laughs> itu kayak gimana sih, kayak gimana? gue pas gue tidur, gue mikir gini, oh ya udahlah mungkin abang udah peduli sama aku. ya udah hmm. aku beres-beres baju, aku nangis ke tetangga kosan, tay aku mau pulang, kenapa? aku diusir sama si abang. nanti dulu dia, nanti aku yang ini yang ini, kata si teteh. akhirnya si teteh gue nih sama si abang. sering sininya. sering jadi kayak gitu, tapi apa? nggak sampai nggak sampai beneran tuh nggak pernah ada. Cuman kalau berantem gitu mas sering banget Iya berat dong. Berat aku tahu dia berat gak bakalan ngusir tahu. Ya maksudnya gini. Contoh di kalian ya. Kalian punya. Kalau aku nggak sakit aku beneran mau pulang. Berhubung aku sakit tau kemarin. <laughs> aku mikirnya dia ngusir kok aku sakit ya. Dipas aku lagi sakit gitu. Contohnya gini nih. Contohnya kalian punya pacar bagian yang nih ya. Tiba-tiba nih cewek gitu pas kalian lagi kerja dia nelpon nih sama cowok Ta ka tapi kalian nggak kenal gitu sama cowok itu kalian marah nggak? kalian cemburu nggak? kalau kalian nggak merasa semburu berarti kalian nggak sayang loh sama pasangan kalian iya aku nggak aku paham dia cemburu. ya <tuh> <tuh> <tuh> arti paham gitu. dia mau cemburnya keterlaluan tuh ini bukan keterlaluan cuman sebagai cowok. ada ada apa apa ada apa putus ada apa putus sebagai Apu cowok jatuhnya. sebagai cowok yang masih muda gitu. Wajar gitu darah darahnya tuh masih panas. Apa pantang-pantang uh, apa? Pantang jemburuan pantang lihat seseorang yang yang mengganggu pasangan dia. Benar gak sih? Ya masih. Sudah. Ini sekarang masih marah ya? Ya enggak, Mas. Kan kalau udah marah udah. Dimasak. Kalau kalau enggak marah pasti nyinyir dong. Iya. <laughs> Jadi, sekarang udah gak marah, sekarang udah di Pagi-pagi itu dibikinin sarapan, bikin teh, teh manis, dibikinin roti, dibikin roti selesai, mau, mau berangkat kerja. Kayak udah pengen istri lah gitu. Tapi, uh, jujur, aku minta tolong dari kalian semua. Uh, Mudah-mudahan aku jodoh, uh, aku pengen nikahin dia. Walaupun kalian tau kan status dia kayak gimana, tapi aku tak gak tau kan. Iya. Tapi, aku gak pernah, uh, gimana? mempermasalahkan itu status seseorang tuh gak pernah. Bagi aku, aku seneng, aku nyaman. Ya kenapa enggak? Benar. Ya? Benar. Benar nih gak nyesel? Nah, enggak lah, apa nyesel? Kalau nyesel, dia cari lagi dong. Renaseru ya? Dia mau cari lagi kalau nyesel. Aku juga bisa Dia kan? Nggak bos. Hmm. Enggak bos dia ya, nyari harusnya bisa nyari ya? enggak tuh bos jadi apa makannya <laughs> terakhir enggak apa-apa keenakan ngomong sih ya nggak apa-apa kalian mau kan ya. sendiri ya beli tapi takar sih ngomong berarti gitu oke jadi mungkin videonya sampai sini dulu nanti kalau ada waktu lagi, gue pengen gitu sekali tuh ngeprank dia. Kita bakal ngeprank dia suatu saat nanti, kita bakal ngeprank dia sampai <tuk> dia nangis-nangis. Oke? Okay? Aku kemarin, aku mirip ya, katanya. Banyak yang bilang oh, ya. mirip sama dia. Kemarin kan kita bikin TikTok tuh. Hmm. Jadi banyak yang bilang. Kalau kita, kita mirip, mirip. mungkin kebanyakan. Jadi gini, katanya gini. Kalau mukanya mirip, itu tanda-tandanya jodoh. Hmm tapi nggak tahu juga kan? kata ada yang bilang dari segi muka hmm. ada yang bilang dari gigi oh, iya. kalau mata kita dia itu sipit kan kita belum lah. belum. iya benar kan? belum. <laughs> udah deh habisin izin. Hmm. jadi gini nanti satu saat kita kita bakal ngobrol ya kita bikin dia benar-benar sampai nangis coba janji bakalan ngeprank dia oke okay, jadi video kali ini sampai sini doang nanti nanti kita bikin video yang lebih lagi yang lebih gokil lagi hmm. mudah mudahan kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah sini dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video gue oke okay. assalamualaikum